Lihat kebunku, alangkah indahmu. Merah, kuning, hijau, rupa-rupa warnanya. Kiri kanan, kulihat saja banyak pohon cemara. Airnya di Senang semuanya Jangan segan Jangan segan bersama Bersama berdiri Bergembira Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Bergembira Sekali lagi Sekali lagi Tepuk tangan kita semua Bergembira Senang Tiang Mesa depankan datang di